Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun sebelumnya persahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung ya Dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu menggambarkan kabar terbaru dan vitamin bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat dan seluruh kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita simak persahabatan spesial dari Om Izhar Di laman akun Instagram Om Izhar satu jam yang lalu ini memposting foto cute Abang Fatih Baby L ada Masya Allah banget ya dan di postingan ini pun Om Izal menuliskan sebuah kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Hari Raya Idul Fitri 14,43 Hijri ya Besok Bang Fatih pakai baju koko ya Katanya tadi masya Allah banget ya Minal Aidin wal faizin juga nih untuk semuanya Mudah-mudahan persahabat ya Kita semua saling memaafkan Dan mudah-mudahan puasa kita selama satu bulan full ini tentunya membuat kita semakin giat lagi berida, beribadah di luar bulan Ramadan juga nih persahabat ya Tetap kompak, tersemangat untuk selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya Dari Agung Girney Anscorly mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pasti ganteng banget abang pakai baju koko Aduh masyaAllah Allah banget ya nggak sabar banget pastinya Melihat baby L Memakai baju koko Nih besok pasti jadi spesial Akan disuguhkan Oleh idola kita Berikutnya juga bersahabat kita simak Tadi sore Bunda Lesti, Papa Bilar dan Tim ini main ke rumah yang di Bintaro Tepatnya rumah Oma nih yang sama Opa Daniel Masya Allah yang terpantau tuh Langsung dikawal oleh Bapak polisi Mobil polisi terpantau di depan rumah Bintaro Mudah-mudahan Tentunya mereka selalu diberikan kesehatan Dan menjauhan dari orang-orang yang tidak baik Dan kita simak juga persahabat Di uang berikutnya Ini ada Tim L.A. Kak Rangga Sahid dan Kak Nerp persahabat ya, yang OTW Cianjur tadi sore, dikabarkan persahabat Leslar pun. Tentu, hari ini OTWC Anjur bersahabat. setelah dari rumah Bintaro, langsung OTWC Anjur kita simak dulu nih persahabatan di kalimat komentar yang diberikan dari akun MRSS. Anuscore yls mengatakan keren, Rangga dan Adit mau ikut leslar Lebaran di Cianjur. Oh iya, mereka kan jomblo ya, katanya tuh. Aduh. Mau ke Cianjur, katanya persahabat ya di kalimat komentar banyak sekali tanggapan respon. Dan pasti kita ke kabar terbaru di malam hari ini ke sosial persahabat Terpantau malam hari ini Leslar dikawal mobil polisi. Ini dikabarkan bahwa malam hari ini Bunda Lesti, Papa Bilar, dan tim OTW ke Cianjur persahabat ya. Sepertinya lebarannya di Cianjur nih ya. Sebelumnya kita mendapatkan kabar bahwa Leslar ini tentunya lebarannya di Jakarta Apa mungkin berubah pikiran nih para sahabat ya Kita simak di kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat Ya ini dari akun Jora 08 dan 9990 mengatakan Kenapa Leslar kalau perjalanan jauh harus dikawal polisi Karena Leslar kan pernah ada yang ngancem Leslar jadi harus sedia payun sebelum hujan Semoga selama sampai tujuannya keluarga kecil Esler semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Dan kita simak juga di kalimat jawaban komentar Dari akun Bismillah New mengatakan bukan itu aja bu yang utama Yang utama itu mengurangi macet katanya tuh persahabat ya Makanya dikawal oleh bapak polisi Dan kita lihat juga persahabat jawaban komentar dari akun Ovelitek2022 Mengatakan, dulu pas pertama kali Kak Bilar ke Anjur pas pulang Malam Lesnar reka kawal juga Karena kata Dede ada satu area Lokasi yang sepi di sana dan Jalannya agak sulit untuk Dilaluin, kecuali kalau siang Gak pakai patwal gak apa-apa Tuh bersahabat ya Ini dipastikan bahwa Leslar ini otw ke Cianjur, lebaran di Cianjur, Masya Allah. Mudah-mudahan mereka selama sampai tujuan dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Amin. Dan pastinya persahabat, kita juga masih menunggu cidukan vitamin terbaru nih berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, Bang. Minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.